Salam jumpa kembali rekan-rekan sekalian yang baru dimanggakan kali ini saya ingin melakukan refleksi tentang persamaan lensa rangkap. yang mana kita sedang mendapati bahwa persamaannya adalah N2 per N1 dikurang 1 dikali 1 per R1 dikurang 1 per R2 ini persamaan umum kalau persoalannya itu menyangkut uh, soal lensa biconvex, di mana r1 dan r2-nya sama-sama positif, dan di sini saya ambil contoh r1-nya 20, r2-nya 30 cm, lalu anda diminta menentukan kuat lensanya. Oke. Okay mengetahui bahwa kuat lensa persamanya adalah 1 per F dengan catatan F dalam satuan meter apabila di disini masih menggunakan sentimeter berarti saudara-saudara harus mengubahnya dengan 100 bagi F sementara persamaan F yang dipakai tetap menggunakan persamaan yang ada di atas Nah, berikutnya yang mesti hati-hati bagaimana memasukkan R1 dan R2 ini ke dalam persamaan tersebut. F sama dengan saat di udara ya. Mana indeks bias udara adalah satu, Sementara indeks bias dari lensa ini nilainya 1,5. Kan? Berarti 1,5 dibagi satu dikurang satu. R1 dan R2 nya sama-sama positif yang kita gunakan yaitu 1 20 dan 1 per 30 tadi di atas Nah, 1 setengah bagi 1 kurang 1 adalah setengah atau 0,5 ini samakan penyebutnya 60 berarti yang di depan ini 3, yang di belakang ini 2 lalu kita bisa mengudahkannya seperti ini setengah itu sama dengan 1 per 2, lalu ini 5 per 60 atas kali atas, bawah kali bawah makanya hasil yang diperoleh nanti adalah 1 kali 5 dan 2 kali 60 berarti 5 per 120 dengan kata lain, F nya adalah 120 5 ini dapat berapa ini? 24 cm yang potensal karena di disini satunya cm 100 f 100 per 24 kalau ini sama-sama dibagi 4 berarti ini 25 per 6 4 1 per 6 23 oke okay, sekarang kalau yang dari sini. sampai bypass. P adalah 100 dibagi F. Dan ini sama artinya dengan 100 dikali F F-nya adalah 5 per 120. Nanti 100 kali 5 per 120. 500 per 120. Luar nolnya puluh bagi 12 sama-sama bagi dua kali 5 per 6 4 per 6 juga kan nah gitu dia Saya cek lagi ke atas nah ini kan F F lalu ini dilanjutkan Nah, itu ini tidak, tidak merupakan perkara yang Kalau dari Super F menjadi E, atau dengan kata lain, pada saat Anda menuliskan Super F, N2 per N1 kurang satu, kita Super R1 ditambah Super R2 dengan catatan. Dua-duanya ini adalah lensa bikonveks. Asalkan R1 dan R2-nya ini dalam satuan meter. Berarti rekan-rekan, sudah bisa mendapatkan bahwa P sin2 R1 1 per R1 dan seper R2. Bagaimana kalau R1 dan R2-nya ini dalam satuan sentimeter kan nah, dalam satu meter tidak masalah tapi kalau R1 dan R2 jadi dalam sentimeter kita perjelas lagi P sama dengan 100 per F nah, karena ini nanti mau dijadikan uh, 1 per F berarti 100 nya pindahkan ke bawah P atau dengan kata lain temannya ada 2 macam apakah P per 100 sama dengan N2 per N1 kurang satu kali per R1 tambah R2 4. P sama dengan ini tetap di depan tapi yang di belakangnya dikalikan 100 oke, kita tidak percaya sekarang kita uji aja N2, 1,5 N1 nya 1 R1 nya 20 R2 nya 30 cm P sama dengan 1,5 kurang 1 bagi 1 kurang 1 masukkan 20 dan 30 tapi semuanya ini dikali 100 Berarti disini 3 per 2 kurangi 1 disamakan penyebutnya berarti 3 per 60 ditambah 2 per 60 Kali 100 semua Setengah 5 per 60 kali 100 Hasilnya 1 kali 5 kali 100 bagi 2 kali 60 500 x ya 500 x 120 50 x nah, Sama-sama bagi... bagi 2 25 per 6 Yo, 3 Cek lagi ke video bagian depan nah, Sama kan Oke, demikian refleksi dari pelajaran tentang persamaan, fakultas, tentang... sampai jumpa.